Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bung akan menyuguhkan kabar-kabar spesial Pastinya dari idola kita Lesti dan Bilar Kita tentunya ke kabar pertama Ini ada vitamin yang sangat luar biasa Bikin semangat di pagi hari ini Dengan kesederhanaannya Bunda Lesti Para sahabat, ya di video oleh Papa Bilar Bunda Lesti begitu happy sekali Para sahabat ya perhatikan tuh Masya Allah, di kota Paris joget-joget Masya Allah, luar biasa kebahagiaan ini Yang makin kita tambah semangat nih, persahabat, ya Untuk selalu mendukung karya-karya idola kita Momen ini pun di-repost oleh aku, Leslar Underskorsik Ada kalimat caption nih, persahabat ya Dituliskan di postingan ini Bahagianya mereka tuh sederhana Kalian bahagia nggak plan, katanya tuh pasti bahagia banget ya Melihat kesederhanaan Bunda Lesi Kejora Perhatikan persahabatnya Bunda Lesti begitu bahagia menikmati suasana di kota Paris hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari Sunarsi MMG2 mengatakan, "Masya Allah, sungguh aku bahagia, bahagia terus teruslah larkung langgang Tirjana. Amin. Luar biasa bangetnya idola kesayangan, selalu bikin happy, selalu bikin semangat setiap harinya." Berikutnya persahabat kita ke unggahan Papa Bilar Papa Bilar persahabatnya kemarin mengunggah sebuah potongan foto romantis dan foto cute berada dekat Menara Eiffel di kota Paris Prancis. Mereka akhirnya mengabulkan keinginan warga Konoha persahabatnya sebelumnya juga. Papa Bilar itu menuliskan sebuah kalimat, Uhti nikah yuk." Yuk itulah kisah cinta yang berakhir indah BTW aku diselit pertama yang di pojok bawah jaket merah katanya tuh <gif> Ada aja nih kelakuan Papa Bilar ya Seramantis ini pun ada kegesrekan yang selalu disuguhkan Foto di sini kan Ini kan yang kalian mau subur katanya tuh Masya Allah akhirnya dikabulin juga nih persahabat ya Keinginan kita semuanya Mereka foto romantis Foto yang sangat luar biasa di kedua juga bersahabat ya tambah bahagia saat Bunda lesi digendong oleh Papa Bilar. Hingga banyak sekali pujian, banjir komentar yang diberikan oleh para sahabat. Di sini salah satunya bersahabat ada tanggapan dari Leslar Al-Fatih underscore FC mengatakan, salvox sama sulit kedua, bagian perbatasan kaki Bunda dengan stocking dicoret menjaga aurat istri ya pap. Masya Allah banget ya, inilah nih yang membuat kita bangga Papa Bilar selalu menjaga aurat istrinya Masya Allah Ini patut dicontoh, pasangan yang sangat menginspirasi mudah-mudahan Banyak dukungan, banyak support yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ini ada momen yang sangat menghebohkan sekali persahabat ya vitamin di malam hari Bapak Bilar terpantau lagi tidur di pangkuan istri Dan istrinya pun tertidur nih persahabat ya Tidur mereka aja gemoy banget nih Lelah banget dua sejolik katakan Kartika Putri Ini diunggahan igasnya nya Kartika Putri Masya Allah banget ya dikasih vitamin bahagia warga konoha Hingga komentar pun banyak sekali diberikan dari Mamandung 05 mengatakan Dimanapun tetap ya posisi tidur selalu begitu Masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini ya Lesler Dan selalu diberikan kesehatan dimanapun berada Amin Kemudian tersama disimak juga Idola kesayangan kita tuh Perhatikan Rizky Bilar Yang membawakan tas istrinya Ini suami hembal banget ya Bawain tas istri di kota Paris Masya Allah banget Pokoknya bahagia Selalu setiap hari dikasih vitamin-vitamin yang sangat luar biasa. Ini terbukti bahwa Leslar itu adalah pasangan yang menginspirasi. Hingga komentar pun juga banjir diberikan. Salah satunya dari Nana Yulita 474, Masya Allah. Ini ciri-ciri laki-laki penyayang dan setia. Dia nggak akan malu dan gengsi. Ngebantuin apapun untuk istrinya, tuh persahabat ya. Nggak gengsi ngelakuin apapun buat istri tercintanya, luar biasa idola kita kemudian persahabat ke kabar berikutnya, vitamin pun disuguhkan lewat postingan foto abang Fatih ini ekspresinya gemoy banget ya, lucu dan sangat ganteng sekali masya Allah makin gak sabar menantikan vlog berenangnya abang L semoga secapanya bisa di up persahabat ya, kita selalu support yang terbaik untuk karya-karya tim Lester Entertainment Semoga selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semuanya. Dan selanjutnya, para sahabat, kita juga harus di postingan IG Indonesia karena di situ ada foto lesti kejora bersanding dengan Faul, Irshad, dan Aulia. Kita harus persahabat ya mendukung idola kesayangan kita dimanapun tempat. Kita wajib dukung. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid untuk selalu mensupport idola kesayangan kita. Karena ini adalah, persahabat ya, kebanggaan kita semuanya. Lesti Jora. Dan selanjutnya, persahabat, kita mampir juga ke IGS-nya L2W. Ini ada kapal baru, Fazel namanya. Wow, Fatih dan Guzel. Ini sepertinya persahabat yang akan mengalahkan pasangan Les Larsi ya. Terpantau, terlihat. Kelucuan, kegemesan dari seorang Al-Fatih dan Guzel. Memang ini akan menjadi kavel terbesar di Indonesia Couple, Fazel 2 baby cute, versi Fani. face, Vers, maafkan kegabutan, Masya Allah banget ya Kita bangga sekali Alhamdulillah, baby-babynya pun selalu membuat bangga Semoga baby L menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Kita masih menunggu kejutan lain Persiapan dan kabar terbaru berikutnya di pagi ini